Kedua angka berarti 420 persen Dikurang 200 Assalamualaikum warahmatullahi 200 wabarakatuh Tunggu lagi sama Panopal dalam pembelajaran matematika Contoh nomor 1 60 persen Ditambah 0,5 ditambah 1 per 2. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan berbagai bentuk pecahan? Lebih mudah kita jadikan semua ke dalam bentuk persen, dalam bentuk disimal. 60 persen jadinya 0,60. 0,5 jadinya ditambah karena ini 2 angka berarti jadi 0,50 1,1 per 2 berarti 1 1 koma ini taruh 0 Sepuluh bagi dua sama dengan lima. puluh. Untuk memudahkannya, kita susun ke bawah. Berarti 0,60. Ditambah 0,50. Ditambah 1,50. 0, 0, 0, 0. 6 tambah 5 tambah 5 sama dengan 16,1. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 1, 2. 2. Jawabannya 2,60 atau 2,6. Bagaimana seandainya di soal tersebut kita disuruh menjawab dalam keadaan persen? Berarti... Ini semua kita rubah ke dalam bentuk persen 0, berarti 60 persen ditambah dua-dua angka berarti 50 persen ditambah lagi sudah dua angka tambah 150 persen berapa jumlahnya persennya? 0, 0, 0, 0, 6 tambah 5, tambah 5, 16, 1, 260 persen. Soal berikutnya, pengurangan berbagai bentuk pecahan. 3, 1 per 2, dikurang 0,75, dikurang 120 kita jadikan ke dalam desimal dulu 3 1 per 2 Berarti 3 koma 0 10 bagi 2 5 Dikurang 0,75 Sudah desimal Dikurang 12 120 persen karena persen itu angkanya 100, berarti 2. 1,20. Ini 2 angka setelah koma. Ini 2 angka setelah koma. Sedangkan ini 1. Boleh tambahin 0. Kita sun ke bawah. 3,50 dikurang 0,75. Kalau pengurangan agak sulit kalau langsung 3 angka dulu Berarti 0 kurang 5, 5 Ini tinggal 4 4 kurang 7 Tidak bisa berarti 14 14 kurang 7, 7 Ini tinggal 2 2 kurang 0 2,75 Dikurang lagi 1,20 Hasilnya 5,5 satu Bagaimana jika perintahnya dalam bentuk persen? Ini lihat 3,50 Setelah setelah koma sudah dua angka berarti tiga ratus tiga ratus persen. Ini sudah berarti 75 persen dikurang dikurang berarti persen 5 kurang, 0 kurang 5 5 tinggal 14 14 kurang 7, 7 275 persen 120 berarti 1,20 berarti 120 per dikurang 5, 5 1 per berikutnya digabung antara penjumlahan dengan pengurangan 1/2 ditambah 0,56 dikurang 32 persen. Kita samakan dulu bentuk pecahannya. Satu per dua berarti karena di bawah di atas lebih kecil berarti tambahin 0, di sini tambah 0. Sepuluh bagi dua sama dengan 5. 0,56 ditambah 0,56. Kemudian dikurang 32%. Karena sudah 2 angka, berarti 0,32. Kita selesaikan dengan cara susun ke bawah. 0,50. Kenapa 0,50? Karena ini 2 angka, ini 2 angka. Ini pun harus ikut 2 angka. 0,56 ditambah. 0 tambah 6, 6. 5 tambah 5, 10,1. 1 tambah 0, tambah 0, sama dengan 1. 1,06. Dikurang 0,36. 2. 6 kurang 2 4 0 kurang 3 tidak bisa pinjam jadi 10, 10 kurang 3 tuh, ini tinggal 0 berarti 0,74 dalam bentuk desimal bagaimana jika perintahnya Menggunakan persen, berarti ini semua jadikan persen. 0,50, 0,56, 0,32. 0,50 berarti 50 persen. Ditambah 56 persen. Dikurang 32 persen. Susun ke bawah 50% ditambah 56% Sama dengan persen Dikurang 32% 6 kurang 2 sama dengan 4 sepuluh kurang tujuh saya mendengar sepuluh kurang tiga sama dengan tujuh persen satu lagi ya contoh soalnya dari penjumlahan atau pengurangan atau digabung kurang dan jumlah atau jumlah dan kurang dalam berbagai bentuk pecahan Contohnya 4, 1 per 5 dikurang 2,4 ditambah 60 persen. Disimal dulu. 4, berarti di sini ya. 4, koma. kecil berarti taruh 0. Disini 10 bagi 5 sama dengan 2. Dikurang 2,4 ditambah 20 sudah sudah 2 angka berarti 0,60. 2 angka, 2 in angka, terus juga jadi 2 angka. 4,20 susun ke bawah. dikurang 2,40. 0 12 kurang 4 Sama dengan 8 ini tinggal di ya, 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 8, 10, ditambah lagi 0,60. Sama dengan 0. Di sini 14. 1,2. 2,40. Bagaimana jika dari soal tersebut diperintahkan untuk merubahnya atau menjawab dalam bentuk persen ini kita rubah jadi persen karena udah dua angka berarti 420 persen dikurang 240%. 240 persen dikurang nol 2 kurang 4, nggak bisa. Berarti 12 kurang 4, 8. Ini tinggal 3. 3 kurang 2, sama dengan 1. 180 persen. 180 persen ditambah 60 persen. Sama dengan persen 0 Dua ratus per... Demikian apa yang Panopal dapat sampaikan pada pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat buat kamu semua Dan matematika menjadi Mata pelajaran yang paling Disukai oleh kalian semua Panopal akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh